Halo youtuber ini saya lagi unboxing Infinix Hot 10 Play ya ini saya beli di Shopee seharga dua ratus sekian kalian bisa cari sendiri uh, ini cukup baik ya untuk harga segitu ini kita beli yang RAM 3 RAM 2 giga dan ROMnya 32 giga. Layarnya sekitar 6,82 inch. Yang jadi andalan di Infinix ini yaitu baterainya kurang lebih itu baterainya sekitar 6000 mAh. dan masih menggunakan sistem operasi sistemnya itu masih OS yang 7 tapi bisa di upgrade ke OS 10 Oke okay, kita buka dulu ya Jadi kalian nggak usah ragu kalau beli elektronik di Shopee. Nah, ini dia Infinix Hot Play sepuluh. Kayak masih segel semua. beli dari hari hmm, kurang lebih sekitar dua hari itu sampai ya nah ini dia oke untuk lanjut settingnya ya ini settingnya ini google service tinggal pilih-pilih aja tinggal skip atau gimana ini untuk lab yang Infinixnya ya Oke okay, tunggu 8 detik Nah ini sudah penampakannya ya Nah ini dia Untuk SIM-nya itu Ada dua Yaitu nano SIM Dan 2 SIM standar Untuk chipsnya MediaTek Helio Oke, kita lihat di sini. Untuk CPU-nya itu octa core. Oke, kita lihat di sini bahasanya ya. Kita cek dulu di sini bisa kita tambahkan bahasa Indonesia. Kita klik tambahkan. Di sini ada bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia. kita langsung ke home saja. Oke, ini untuk kameranya yang kamera belakang itu 13 megapiksel, yang kamera depan 8 megapiksel. Menurut saya untuk harga segitu ya cukup lah untuk Nah, ini segini. Nah, Oke okay, segitu aja guys terima kasih semoga bermanfaat